Beberapa ular kerap ditemukan di area permukiman warga mulai dari ular yang tidak berbahaya hingga ular berbisa. Mengetahui jenis-jenis ular yang sering muncul di permukiman, penting untuk memahami cara menangani dan menyelamatkan ular tersebut. Misalnya jika menemukan ular kobra di dalam rumah, tentu perlu kehati-hatian yang ekstra mengingat ular ini termasuk ular berbisa yang berbahaya. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Seekor ular kobra Jawa berukuran sekitar 3 meter masuk ke dapur milik salah seorang warga perumnas Cilaku kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Ular berbisa cukup mematikan itu masuk ke dalam rumah warga, diduga melalui saluran pembuangan air yang ada di belakang rumah warga itu. Pemilik rumah mengatakan keberadaan ular di ruangan dapur rumahnya kali pertama, diketahui oleh keluarganya yang melihat ular merayap masuk dari lubang pembuangan air. Setelah dipastikan ular yang masuk ke dalam rumahnya jenis kobra, pemilik rumah langsung melaporkan kejadian itu ke unit rescue pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Cianjur. Ia menyebutkan kejadian ular masuk ke dalam rumah merupakan kali pertama dan sempat membuat penghuni dan warga lainnya panik. Komandan Regu atau Danru Kabupaten Bupaten Cianjur mengungkapkan, setelah mendapatkan laporan warga, jajarannya langsung menuju ke lokasi dengan berbekal peralatan yang dimiliki. Ia menyebutkan kasus ular yang masuk ke dalam rumah atau lingkungan warga sudah terjadi sebanyak 10 kali dalam satu pekan terakhir. Menurutnya, fenomena ular masuk ke dalam permukiman warga diduga karena habitat ular yang mulai terganggu dan kondisi cuaca hujan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter dengan bobot 10 kg ditemukan di dalam rumah seorang warga di perumahan Graha Pratama, Desa Sinargali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ular yang saat ditemukan bergelantungan di tralis jendela itu sontak membuat pemilik rumah kaget dan langsung melaporkan kejadian itu ke petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur. Petugas Reskyu Damkar Kabupaten Cianjur mengatakan penemuan ular itu berdasarkan laporan pemilik rumah yang melaporkan ada tamu tak diundang yang masuk dan bergelantungan pada terali jendela. Setelah mendapatkan laporan, personel Reskyu Damkar Kabupaten Cianjur langsung meluncur ke lokasi rumah warga yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari markas Damkar. Dengan alat yang dimiliki, personel rescue sempat mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi ular yang melilit pada terali jendela rumah. Ia juga meminta warga agar segera melaporkan setiap menemukan atau mengalami peristiwa serupa agar lebih cepat dalam penanganan oleh petugas Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar